Hujan mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta siang ini selasa 18 Januari 2022. Banjir pun terjadi di beberapa titik sebagaimana laporan TMC Polda Metro Jaya. Salah satunya terjadi di depan hotel Samalah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam foto yang diunggah TMC Polda Metro di akun Twitter, ketinggian banjir mencapai betis orang dewasa. Tanpa polisi berada di lokasi untuk mengatur lalu lintas di tengah banjir. Kepadatan terlihat di sisi kanan jalan karena pengendara menghindari sisi yang genangannya lebih tinggi. Terdapat genangan air di depan hotel Samalah Cengkareng Jakarta Barat. Bagi pengendara diimbau agar berhati-hati, tulis akun tersebut. Banjir guys. Cengkareng banjir guys. Dan mogot, dan sekitar hujannya yang berbeda-beda, kami rendah banjir, guys.